teman-teman mantap balik lagi bersama channel Mama asik ya teman-teman mantap tuh seperti yang kalian lihat kita akan me apa mengangkut mainan teman-teman mantap sekali wadidaw Oke langsung saja kita angkut ya teman-teman bantu angkut ya teman-teman mantap wadidaw sebelum itu seperti biasa teman-teman Markimul Mari kita mulai teman-teman Mantap Oke Kita mulai dari yang sini dulu ya teman-teman Wadidaw Weleh weleh teman-teman Oke kita angkut Yang ini dulu teman-teman Wadidaw Kita mendapatkan bus tayo teman-teman Mantap betul Langsung saja kita kita angkut ya teman-teman wadidaw weleh wele, teman-teman nah yang ini ada truk teman-teman wadidaw langsung saja kita angkut mantap wadidaw ayo kita ambil lagi teman-teman wow lihat ada kereta Thomas teman-teman wadidaw keren sekali mantap oke yang ini ada mobil McQueen teman-teman wadidaw keren sekali mantap wadidaw mantap betul teman-teman jangan kemana-mana dulu ayo bantu angkut yang ini teman-teman wadidaw lagi-lagi kita menemukan mainan yang bagus-bagus ya teman-teman oke kita ambil yang ini teman-teman wadidaw ada mobil box teman-teman mantap betul langsung saja kita angkut mantap oke kita ambil yang ini teman-teman ada truk molen teman-teman wadidaw wadaw teman-teman mantap kita ambil lagi teman-teman oke ada truk kebersihan mantap betul ya wadidaw mantap oke kita simpan teman-teman mantap nah kalau yang ini truk pasir wadidaw keren sekali mantap wadidaw lihat teman-teman dua truk kita sudah penuh nah masih ada 3 truk lagi teman-teman 4, 4 truk lihat Ayo bantu Mengangkut mainannya teman-teman Wadidaw mantap Oke Kita ambil yang warna biru dulu teman-teman Wadidaw Lihat Kita mendapatkan mobil polisi Wadidaw Mantap betul Oke Kita ambil yang warna pink Lihat Keren sekali Wadidaw Ini mobil ambulan Mantap betul Ayo kita simpan Mantap Nah Kalau yang warna kuning ini Mobil beko Wadidaw Keren sekali Langsung saja kita angkut teman-teman Mantap Lihat Yang warna merah ini Mobil pemadam kebakaran teman-teman Wadidaw Ayo kita langsung angkut saja Mantap Wow Lihat teman-teman ada 1, 2, 3 Apa ini teman-teman coba lihat Wah wow. Yang ini Bus kecil ya teman-teman Si Tayo Mantap Langsung saja Angkut yang warna merah ya teman-teman Mantap wadidaw kita ambil yang warna biru teman-teman si -teman. bis kecil wadidaw langsung saja kita angkut mantap wah tinggal yang warna hijau teman-teman lucu sekali wadidaw langsung saja kita angkut weleh-weleh lihat teman-teman sudah 3 truk yang penuh 1, 2, 3 Teman-teman, mantap Ayo kita angkut yang lain teman-teman Wadidaw Lihat, masih banyak teman-teman Ayo bantu angkut ya teman-teman Wadidaw Oke Kita ambil Yang ini teman-teman Ada truk pasir ya teman-teman Mantap Keren sekali Oke, kita simpan wadidaw, lihat ada mobil pemecah batu teman-teman wadidaw, keren sekali langsung saja kita angkut ya mantap mantap betul oke, kita ambil yang ini wadidaw ada truk molen teman-teman wow, keren sekali mantap Mantap betul Wah lihat Kita menemukan truk derek Langsung saja Kita angkut teman-teman Mantap Wadidaw Wah Kalau yang ini Mobil beko teman-teman Lihat keren sekali Wow Tuh lihat teman-teman Ini kerukannya ya teman-teman Mantap betul Langsung saja kita angkut Wadidaw, keren-keren sekali Wah, ini yang terakhir teman-teman Ada truk pasir, wadidaw Buat angkut pasir Weleh-weleh, keren sekali Oke, kita langsung angkut saja Wadidaw Kita ambil yang lain teman-teman Mantap Jangan kemana-mana dulu teman-teman Ayo bantu mengangkut mainan ini teman-teman Lihat Kita menemukan t teman-teman Wadidaw Yang ini warna orange Mantap Serasi sekali ya dengan truk kita Mantap Ayo kita ambil teman-teman Wadidaw Ayo kita ambil lagi Yang ini t warna biru teman-teman Mantap Keren sekali Ayo kita ambil Wadidaw mantap nah kalau yang ini dino warna hijau teman-teman wadidaw keren sekali ya wah wah wah wah. kita mendapatkan banyak mainan bagus teman-teman ayo kita angkut saja wadidaw lihat wah kalau yang ini agak besar ya teman-teman wadidaw iya yang ini dinosaurus leher panjang teman-teman wadidaw raksasa mantap kita langsung angkut saja wadidaw wow kita mendapatkan dinosaurus lagi teman-teman yang ini warna hijau mantap betul oke kita simpan mantap wow ada lagi mainan teman-teman coba lihat yang ini salender teman-teman wadidaw keren sekali wah wah wah langsung saja kita simpan wow mantap lihat kita mendapatkan mobil apa ini? mobil beko teman-teman wadidaw keren sekali mantap oke kita angkut saja mantap teman-teman tersisa satu lagi coba kalian tahu tidak mobil apa ini teman-teman wadidaw betul sekali yang ini mobil porklip teman-teman mantap oke kita langsung simpan saja teman-teman lihat yang itu sudah terparkir bagus sekali ada empat truk yang sudah penuh teman-teman mantap yang ini nanti kita rapikan ya Nah, tinggal yang itu satu lagi teman-teman Oke, kita langsung angkut saja teman-teman Wadidaw, keren-keren sekali Yang ini anak ayam ya teman-teman Wadidaw, kita angkut yang warna kuning teman-teman Lihat, lucu-lucu sekali Wadidaw, mantap Wadidaw, kita langsung angkut saja teman-teman Kita tumpuk di sini ya Mantap Wadidaw, keren-keren Kita ambil yang warna putih Oke Kita ambil yang warna putih, teman-teman Mantap Wadidaw, lucu-lucu sekali anak ayamnya Wah, wah, wah Mantap Yang warna biru ada dua, teman-teman Wadidaw, lihat Lucu-lucu sekali kan, teman-teman Mantap Oke, kita simpan Mantap Nah kalau ini yang terakhir yang warna pink teman-teman lihat lucu kan mantap ayo ah, kita simpan wadidaw keren-keren sekali teman-teman mantap lihat teman-teman truk kita sudah penuh teman-teman sudah penuh semua teman-teman lihat tuh oh keren-keren kan teman-teman mantap teman-teman terima kasih sudah membantu ya teman-teman wadidaw untuk kalian juga terima kasih ya sudah menonton see teman-teman